Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, jumpa lagi dengan kuat, Ika Kustik Di era digital seperti ini, banyak orang yang ingin semuanya serba instan Semuanya ingin cepat, cepat kaya, cepat cantik, cepat kurus, dan cepat putih Itulah yang jadi pembahasan kita kali ini Sebuah karya musik dari Malaysia yang menceritakan tentang kehidupan yang sangat terburu-buru. Oke, okay guys, jangan berisik, duduk yang cantik, dan siapkan plastik. Siapa tahu Anda ingin muntah karena pembahasannya yang kurang menarik. Inilah dia Faisal Tahir yang berjudul "Santai". awal cerita kita diperlihatkan oleh seorang ayah yang sedang mengantarkan anaknya ke sekolah atau kampus Di dalam mobil, anak tersebut kelihatan gelisah, entah apa yang ada di pikirannya Ketika di tengah jalan, anak itu melihat seorang laki-laki yang membuatnya tertarik dan tersenyum-senyum Lalu setelah sampainya di kampus dengan cepat, dia turun dan menghampiri pria tersebut tanpa bersalaman dengan sang ayah. Padahal ayahnya sudah mengulurkan tangannya. Kanaen tersebut membuat ayahnya merasa gelisah, dan ayahnya berpikir ada yang tidak beres dengan anaknya. Di hari berikutnya, ayahnya tanpa sengaja melihat anaknya yang sedang berduaan dengan pria di sebuah kafe karena tidak ingin anaknya mengetahui keberadaannya dia diam-diam bersembunyi dan mengintai oke lanjut guys di sebuah toko buku si anak dan pria tersebut sedang asik memilih-milih buku tanpa disadari sang ayah ada di belakang mereka untuk mengintai dan selanjutnya sin berganti ke taman di mana ayahnya sedang santai menikmati sebuah cemilan dengan memegang HP. Lalu tanpa sengaja si ayah melihat video yang diupload oleh anaknya di sosial media. Karena dia merasa lokasi yang ada di video dengan, dengan dirinya berada itu sama. Dan selanjutnya sang ayah melihat kiri kanan ternyata dia melihat anaknya dengan pria tersebut sedang berdua-duaan. Yang lucunya nih, guys, si ayah bersembunyi di balik tiang, di balik tiang besi yang ukurannya lebih kecil dari tubuhnya yang hanya bisa menutupi matanya saja. Oke, lanjut di toko buku yang sama, sang ayah masih mengintai dan ternyata si anak sudah mempunyai preman bayaran, guys. Dan lanjutlah si ayah dikejar oleh preman tersebut. Oke, di akhir cerita, ternyata... Pria yang dicintai oleh anaknya tadi telah berselingkuh di depan matanya dan dengan tiba-tiba datanglah preman bayaran tadi menghajar pria tersebut dan si anak akhirnya memanggil ayahnya dengan sedih papa oke okay guys Itulah cerita dari klip Baizal Tahir yang berjudul Santai Oke okay guys Ada beberapa kesalahan Tak disengaja atau tidak di dalam pembuatan video klip tersebut Yang pertama itu ada di toko buku Yang tanpa disadari sengaja atau tidak Sang ayah memegang buku dengan secara terbalik Bagi lanjut yang kedua Yang kedua di sebuah taman Saat sang ayah ada di sebuah taman Dia telah memindahkan bungkus snack ke tangan kanannya Tapi ketika perlihatkan video di hp nya Disitu masih terlihat snack yang dipegang dengan tangan kiri atau di sebelah handphonenya padahal snacknya sudah berpindah ke tangan kanan Oke okay guys yang tombol subscribenya masih merah silahkan diklik dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru dari gua Oke okay, kalau suka silahkan tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman Anda Oke okay guys kita lanjut ke pembahasan liriknya ya. Hidup ini semua nak cepat. Siapa yang suka lambat-lambat? Ya yes, semua orang ingin semuanya serba cepat ya kan? Siapa yang siapa yang mau lambat? Bercinta biar sampai dapat, tapi mesti pilihan tepat. Bercinta harus sampai dapat, tapi harus tapi harus pilihan yang tepat. Oke. Okay cepat kaya cepat, cepat cantik cepat kurus cepat putih. cepat putih pahamlah sampai situ ya yang Mereka gelap nak putih, putih yang putih nak gelap manusia takkan pernah manusia takkan luas sekarang macam binatang, kadang binatang Luas Dan sedang lautan sangat luas tak, luas tak payah takut terlepas sedang lautan sangat luas maksudnya sedangkan lautan itu sangat luas tak payah takut terlepas jangan takut terlepas maksudnya maksudnya gimana ya kok nggak nyambung ya antara lautan sama jangan takut terlepas uang ringgit harta pangkat kereta mewah bini 4 om oh. uang ringgit harta pangkat kereta mewah Insya Allah tak mengaburi mata. Oke, okay guys, semua kayaknya kata-kata di, di lagu ini mudah lah dimengerti. Ya, santai-santailah. Sayangku, gimana lah? jula maksudnya mau kemana? Cepat-cepat mau kemana? Buru-buru ini bukan kereta baru. Cuman agak sedikit nggak nyambung ya, gimana ya? Ini bukan kereta baru Maksudnya ini bukan ini bukan mobil baru Asalkan aku denganmu Maksudnya Santai-santai aja Kalau aku denganmu Nggak perlu buru-buru gitu ya Oke lanjut Santai-santai sayangku ikut aku Usah ragu Udah tua, mungkin tak laju. Hah, kuda tua, udah tua nih. Dalam artinya, aku sudah tua atau kuda-kuda hewan ini. Kudanya sudah tua, mungkin tak laju. Masih steady, masih padu. Bisikan setan di telingamu, kan? Buat kau terburu-buru. Buat saja jangan pikir panjang Buat dulu sesal kemudian Ha kalau ini Udah ngerti lah ya enggak perlu dibahas Ya menurut gua nih Kata-katanya Mudah dipahami Oke okay guys Yang tombol subscribenya masih merah Silahkan diklik klik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 Gua pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh